Cewek cek cek cek balik lagi bersama Otong Spin. Kali ini kita akan review game get of Olympus. Kita bawa modal tujuh puluh saja, cek modal receh di bawah seratus. Kita coba cari profit-profit manis JP JP mantap di Zeus. Santai tenang, kuasai kita mulai dari bet 1200 dua ratus dua saja. Udah percaya ya enggak usah kita coba manual dulu satu kali dua kali tiga kali empat kali lima penuh oh, lima kali aja cukup langsung kita kasken saja. Hmm, kita coba dapat saya aktif quick aja 10 kali ya slot. hari ini kita main di CNN slot situs tergacol tersolid sambil hujata dunia akhirat WD berapapun dibayar lunas pokoknya jangan ragu jangan bimbang main cuma di CNN slot dong nah quick nggak ada kita coba 20 turbo masih tidak usainya guys nah itu kurang kurang juga aduh hmm, atas kuning dong sih? satu lagi dong satu lagi dong satu lagi dong enggak mau ayo ayo jangan ragu jangan bimbang kasih dia punya pemantapnya ter-ter-ter tuh sekali kok us Ayo atas gelas kasih dong aduh enggak mau uh, kuning birunya jadiin sekalian kuning boleh dua lagi hijau atas hijau petir bolehlah harus Aduh enggak mau ah. tadi kita udah coba lima kali manual 10 kali spin jurubuh kita coba spin juga 30 terus tadi kan 5 manual 10 spin jurubuh terus 20 jurubuh terus kita coba quick 30 ayo kasih nafas-nafasnya dong urus ya bcp manisnya jangan buat gue pusing kepala. palang uh kuningnya kasih dong skater enggak mau hijau jadi skaternya dong kasih lah dua lagi dong atas kuning kasih dong skater dong enggak mau juga Terus saldo dengan 17000 ayo kukus Dik dik-dek sergin seluruh namanya kayak gini, bagusnya. Lalu sekarang tuh, sekarang tuh kasih nafas tembus. Masih nafas Kasih nafas tembus tuh. Kasih nafas tembus tuh. Kasih nafas tembus Kasih nafas tembus Kasih nafas tembus merah Kasih nafas tembus tuh. Kasih masih tembus Kasih nafas, merah dong, merah, merah. Mau, Aduh, Kasih petir, Kasih petirnya dong, ya maaf, pas dikit atas gunung kasih ke berapa? Uh, dulu kali seratus lumayan, lumayan, lumayan tuh. Aku sekarang tinggal beli karet biru. Dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu. Cuma di CNN, suami gue. Kalau gue sekarang dikasih nafas panjang, aduh, dulu, dulu, mantap, mantap, mantap, mantap jiwa. Aku nih makan dulu, sensasi biasa masih ada deganda di sekarang cuma tinggal satu kali doang itu tinggal satu kali setengah doang dikasih nafas tiga ratus lumayan lega juga. Ayo kasih nafas lagi lagi. Hijunya jadiin Hijunya. Aduh, kuning boleh, biru boleh. Aduh, aduh. Ayo, satu lagi masih deg-degan, lalu sekarang dikasih naik. Oh, lumayan deg-degan turun saja. Coba main aman dulu, main aman dulu. 400, kita coba manual lima kali lagi, satu, dua, 3 empat, lima kita cari aman dulu ikut main cuma di 28 lah belum main deg-degang weh ngasih medang ora dong medang orang. ayo kasih yang manis, -manis Tur. ya manis juga kampret kita coba turku 20 aduh masih ngerasain sensasi-sensasi deg-degan kukira rungkat sengaja petir merah menyambat Aduh ah coba kali tadi kalau 500 juh langsung kabur gue 100 aja udah lumayan lah Aduh duduh duduh Aduh nanti tipis-tipis sajalah kita utamakan profit dulu profit intinya profit terus hijaunya jadiin kuning birunya jadiin dong hijau ungu boleh okay. mm, ungu ungu ungu aduh, sekali aduh sabar ya, guys masih merasakan sensasi deg-degannya cuma di CNN sroto model ding sekarang dikasih naik lagi kapan lagi buruan langsung gas aja untuk linknya ada di pin komen langsung cus saja aduh kira merah lagi ayo us. kasih yang manis-manis aduh kita coba 30 lagi ya aduh ayo us. kuning enggak mau enggak mau enggak mau juga ayo kasih sekali lah, biar dikit-dikit nafas lah us Hai hmm. merek enggak mau hijau jadi kuning boleh biru boleh enggak mau juga kampretos kampretos kampretos sekali kau enggak mau juga hmm. ayo us us Oh, lo diam-diam saja us ya kayak gini guys kalau udah dikasih petir merah biasanya jarang dikasih naik lagi jadi kalau udah dikasih petir merah kayak gitu langsung kabur saja ya ingin gue ingin aja sih cari aman cari aman aja lah aduh kurang kita coba terakhiran lah ya kita coba manual aja dulu satu dua 345, kita coba ke pilihan aktif. Kita coba 10. Oh ya guys, jangan lupa main jadikan game ini sebagai hiburan saja, bukan mata pencarian, biar kalian gak terlalu oleng-oleng. Sangatlah kalau pengen main utama kan main pakai duit dingin jangan duit dapur biar kalian gak bingung besok mau makan apa anggap game ini hiburan sajalah jangan terlalu terpaku pengen JP-JP gede gak usah JP tipis asal tiap hari aja udah bersyukur sangat tuh so, petir longus gak mau udah cukup lah kayak gini aja tadi kita motor 77 ribu dikasih petir kuning nah saldo sisa serbkan dikasih faktir merah naik rp ya sudah aja nggak usah dilanjut lagi utamakan profit utamakan WD pokoknya seluruh uh, untuk yang tanya mainnya di mana, kita main di CNN slot uh, untuk linknya saya taruh di pin ya seluruh langsung cobain aja jangan takut jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot aja seluruh nah kelar Spin ini kita sudahi saja video pada yang ada ini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe-nya, seluruh. Ah, saya, Thomas Slimin, undur diri. Terima kasih.